welcome brother uh, kembali lagi di channel langsung dan ya guys ya di sini kita akan kembali bermain majong Ways 2 tentunya dan disini gue bawa modal di 2 jutaan 2 juta 400 dan gue memakai betting di 10 ribu seperti biasa ya guys ya oke okay, langsung aja guys uh, dan di sini gue menggunakan putaran di 50 secara manual ya Terlihat lihat uuuh, mantap gila boy slebel asli ini mah baru juga main udah dikasih profit 400 ya mengerikan boy oke kita lanjut ya kita lanjut boy mm -mm, mantap banget kali limanya jadi dong. Wow. waduh waduh waduh waduh waduh ya guys, di sini gua mainnya di situs gede tujuh tujuh ya. Situs paling gacor, paling terpercaya tentunya guys. buat kalian yang mau daftar yang mau join langsung aja guys. Keren. Cek di pin komennya ya. oke eh, kali duanya konek ya Hai hmm. ayo kasih gacor dulu bisa meren Hai, sore banget ya di sini ada suara anak gua yang lagi nangis. hai, hai, hai, ya suaranya agak hmm, berisik hai, dikit lah ya sorry banget ya. banget kita cek di sini bisa kalian simak di sini kita bakalan profit berapa ya hmm -mm. cakep bener bos id kali limanya konek lagi bos bos head on bos hmm -mm. buset buset buset buset buset wah luar biasa ya guys ya kita lihat kita simak kembali hmm, putarannya ya bisa kalian simak kita gaskan di uh, 30 manual ya uh, uh, sedap bener boy Hai guys jangan lupa buat kalian untuk selalu subscribe like comment and share buat channel ini ya biar gue semakin berkembang dan semakin semangat dalam membuat kontennya ya guys ya oke dan di sini kita sudah profit di angka 3,2 ya oke okay, kayaknya setelah pola ini gua pamit undur diri aja ya guys ya thank you banget sekian info dari gua info terupdate dari gua di hari ini see you in the next video ya guys ya pokoknya jangan lupa untuk selalu dukung channel ini pokoknya guys oke okay? satu komen satu like dan satu subscribe dari kalian sangat berharga untuk gua guys oke okay, see you in the next video guys